Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Halo teman-teman Kita welcome back maning di channel ini Masih bersama saya Samudi Repsol Baskoro Ahmad Bro Kali ini saya menglanjutin Degradasi masih di Apa namanya? Degradasi ya teman-teman Saya belum Naik-naik dari degradasi saya Masih berada di level uh, Maksud saya Naik level ketiga satu, tapi saya masih berada di tingkat kelas dunia 2 karena kemarin turun ya teman-teman. Udah lama nggak main, sekalinya main ya gitu bro. Kalah terus kena degradasi karena waktunya terbatas cuma 28 hari ya kan? Ya kan? Kalau nggak salah kan gitu kan? Oh oke okay, ini apa ini pertukaran pertukaran pemain spesial pertukaran? Ah nggak ah nggak punya saya main pemain saya. Tapi oke okay, 10 10 UCL men saya kemarin ngelawan Real Madrid itu seri ya teman-teman satu sama ini di liga apa ini liga bro anggota M Rizan. ini ini kalau udah satu yang kayak gini Tuh. saya mau menutup liga bro saya menutup liga ini bro uh. oke okay. oh man. dikejar waktu ini enggak ada yang menarik lagi sini berbayar berbayar bro rata-rata bro rata-rata berbayar kalau mau ini top up ah aduh permainan bro ini mengejar kelas dunia satu aja aduh wow men siapa lawannya nih yoga yoga itu teman kerja saya bro <laughs> yoga uh, dia Bermundsen 5.64 5.64 ya ini imbang lah bro yoga Bermundsen welcome saya overallnya 115 men punya yoga ini berapa kira-kira bro 113 8.4 Respo. ini kalau saya kalah aduh emang emang dasarnya sayanya bro nggak bisa main atau gimana men jangan nge ya men jangan nge-lag sorry hai sorry loh kok bisa Hai bisri Tony rek ngejar degradasi gini amat rek Hai sorry men Hai hele, hele. <laughs> kayak kita sama deh sama-sama noob cuma saya enggak pinter giring bola bro Tuh kan Wah, ajay Oke gak apa, apa Mungkin saya juga suka ngalamin begitu bro Serik deh Oke okay, bro Sui Sui sui sui sui Oke okay, Mas Yoga terima kasih. Nanti setelah ini pasti dia niru umpan lambung kalau nggak salah. Biasanya gitu men. Lo kok kok sono, rek? Oke. Okay. Kasih. Come on. Kasih. Kasih! hahaha <laughs> Oke. Okay. Ini kalau bayar Munchen saya belum tahu ada epic comeback-nya enggak. Enggak kayak Real Madrid ya, teman-teman. Real Madrid biasanya suka epic comeback. <laughs> oh, bro. Biasa kali itu karena banyak, lek. pasar hohohoho sui sui sui sui ok man. Bagus banget sih bang Pidi. Tapi saya masih jauh rek <tuh> untuk menuju level 1 masih jauh. Oke, okay. ini paruh waktu yang pertama ya teman-teman, paruh waktu yang pertama. Oke okay, yo, Mas Yoga. Mas Yoka oh, Dia dibikin otomatis kayaknya Rek Sorry, ini yang ngeri, ini yang ngeri, ini yang ngeri, bro. Gesek-gesek, yeah. gue pakai atraksi segala, men. Karena ini ngeri, karena ini ngeri. Wow, tipis banget, bro. Keren Mas Yuga. Tipis. Oke. Okay. Wah, wow, wah. Wow, gak pelanggaran, Sid. Bapak pilih. Oke. Okay. Wow. Wow. <laughs> wow. Wow. Bos. Set. Peknya set. Oke, okay, di menit ke-71. 71, Bro. Congratulations buat Mas Yoga. Peknya hilang semua. Kita main belakang, rek. Kita main belakang, kita ngulur waktu. Kita ngulur waktu, bro. Oke. aku dikit lagi mameen sundulannya nggak pas bro oke okay. oke okay. oh sorry ben, sorry sorry sorry bisa <laughs> pencet bro oke okay. Waktu telah berakhir bro, skor 31, coba kita kelihatan statistiknya bro, kita lihat, oke, okay. tembakan ke gawang saya dapat 4, dia 3, 60, 40, 86, 88, akurasi umpan saya kalah bro, akurasi umpan saya kalah, oke, okay. thank you, tapi saya... Belum, belum ini bro Nyicil Tuh masih Masih berapa lagi bro Kira-kira Ini 4 kali permainan Waktunya 10 hari lagi ya bro Waktunya 10 hari lagi Kalau 10 hari saya nggak main Dan kalah Yaudah Saya kena Ini lagi bro degradasi lagi Aduh Oke Yaudah Jarang bro main FIFA sekarang bro tapi ya, mau gimana pun tetap main lah, kalau ada senggang-senggang dikit ya, bro. Oke. Okay. Nih, buang-buangin pemain ini, nggak gampang, bro. Kalau buang-buangin pemain ini tuh, aduh. peringkat kemahiran apa ini, Rek? Jago. Aduh, abang jago. Nggak. Kontrol pula. Oke, okay, 2000. Dah, duitnya habis. Pemain target enggak ada. Pemain target enggak ada. Tembak jauh. Enggak ada. Oh, pencekatan. nodding, Kegesitan. Enggak ada. Konde Pengawalan Gak ada, gak ada pemain yang ada di tingkatan ini ya bro Oke buat teman-teman yang Teman-teman saya yang lain yang main FIFA Mobile Selamat bermain FIFA Mobile uh, Buat yang seringkan ada degradasi kayak saya <laughs> Tetap sabar ya bro, tetap sabar Jangan lupa, ya rutin main terus bro Kita berlatih, sama kayak saya bro Pemainnya di FIFA Mobile Kalau kita, nih, nih ya, tak klik toko, kalau di toko itu mahal-mahal Rek Top up semua isinya bro tuh Ada yang gratis Kalau yang gratis nih, ini saya klik ya yang gratis ya Yang gratis ya begini-gini doang Paling kita dapetin poin-poin biasa Paling kayak kita nunggu event Nunggu event Kalau kalah, kalah dalam event ya Yes, gimana-meneh Mau gimana lagi ya kan UCL tuh. Ini gratis nih, saya klik nih Gratis, lumayan bro Lumati, lumayan, tapi dijual enggak laku ini deh. Uh, Oke, okay, buat teman-teman semua, saya ngucapin terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian di sana sehat selalu. Mudah-mudahan kalian di sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tambahkan pertemanan Viva Mobile saya namanya Samudi Repsol ya, teman-teman. Jangan lupa komentar di uh, video ini ya, teman-teman. Jangan lupa komentar, kasih saya kritik dan saran. Mudah-mudahan kritik dan saran itu bisa mengevaluasi diri saya. Mudah-mudahan dapat pemain, Bro. Siapa ini, Bro? Kita buka. Seratus, Bruno, Bruno Costa, oke. Okay. Mudah-mudahan uh, dengan kritik dan saran dari teman-teman saya bisa mengevaluasi diri saya agar kedepannya ya nggak noob lagi kalau main game ya teman, -teman. oke? Okay. Terima kasih, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Thank you.